Ramadan tiba, Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadanah sahur siyam wa Sahru sahur Sahru Terbiatu li ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Ashadu an ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan nabiya wa rasulah La nabiya ba'dah Assalatu Wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'du Hadirin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sahur romadhan Bulan Ramadan adalah bulan Tarbiyah, yang mana Tarbiyah di sini adalah pendidikan bagi diri kita pribadi, yang mana tidak hanya menahan dari makan maupun minum dimulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi, pada bulan suci Ramadan ini, kita dituntut untuk menjadikan pada bulan ramadhan ini sekolah pendidikan bagi kita ada tiga yang penting yang harus kita didik di dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan suci ramadhan ini yang pertama yang harus kita didik adalah kolbia kita yaitu hati kita seperti mana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Fa inna fil jasadi mudgho fa idza salahat salaha jasadu kulluhu fa idza fasada fasada jasadu kulluhu ala wahia alqalbu fa inna fil jasadi mudgho sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal daging fa in salaha salaha jasadu kulluhu apabila daging ini bersih maka semua perbuatan kita akan ikut bersih fa in fasada Fasada jasa dukulluhu, apabila daging ini rusak maupun kotor, maka perbuatan kita juga akan ikut kotor ataupun tidak baik Ala wahiya al-qolbu kata Rasulullah, yaitu apa itu? Yaitu adalah hati kita Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, pada momentum kita di bulan suci ramadhan ini marilah kita didik hati kita marilah kita sucikan hati kita kita bersihkan hati kita dari semua yang mengotori dari hati kita baik itu hasut, dengki mencaci orang lain dan lain-lain sebagainya kemudian juga tarbiyah yang kedua pendidikan yang kedua yang harus kita tanamkan pada diri kita di bulan suci ramadhan ini adalah Kauliah kita Yaitu perkataan maupun lisan kita Sepertimana Rasulullah SAW bersabda Salamatul insan fi hibzil lisan Jadi selamatnya seseorang itu terdapat Bagaimana dia bisa menjaga lisannya Jangan sampai lisan yang kita keluarkan Ucapan perkataan yang kita keluarkan dari bibir kita Itu menyinggung hati orang lain Justru pada momentum bulan suci Ramadan ini yaitu pendidikan bagi lisan kita untuk bisa menjaga lisan kita dari semua perkataan-perkataan yang tidak baik maka dari itu hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita jaga lisan kita marilah kita ucapkan dari lisan kita perkataan-perkataan yang baik kemudian yang terakhir adalah yang ketiga Pendidikan yang harus kita didik adalah fialiah kita, ataupun perbuatan kita. Jangan sampai kita mengerjakan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan kejahatan, kemaksiatan, dan lain-lain sebagainya yang menjerumuskan pada diri kita kepada hal kesesatan. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lakukan semua perbuatan yang baik-baik seperti mana pada bulan suci ramadhan ini kita banyak sekali perbuatan amal-amal yang bisa kita kerjakan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk mari kita interveksi diri kita kita muhasabah diri kita kita jadikan diri kita pribadi yang bertakwa seperti mana tujuan dari puasa itu sendiri yang mana telah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumussiam kama kutiba ala alladzina minqoblikum laallakumtattakun ta yang artinya wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa seperti mana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu Agar apa tujuan kita yaitu mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hati, lisan dan perbuatan kita merupakan salah satu faktor yang penting untuk mendidik diri kita Bisa menjadi pribadi yang soleh, yang beriman serta bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengontrol hati kita karena hati ini apabila seperti mana yang telah kami sampaikan tadi dari hadis Rasulullah SAW intinya adalah hati kita ini adalah presiden yang mana apabila hati kita mengatur sesuatu mindset yang baik-baik insya Allah akan keluar dari lisan kita yang baik pula dan akan ditunjukkan dengan perbuatan yang positif juga mungkin demikian yang dapat kami sampaikan semoga bisa menjadi semangat motivasi kita untuk jadikan bulan suci Ramadan ini bulan pendidikan bagi diri kita semoga hadirin pemirsa semuanya bisa menjalankan ibadah bulan puasa pada suci Ramadan ini dengan baik, dengan hati yang ikhlas semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui semua apa yang kita kerjakan serta merahmati dan mengampuni semua apa-apa yang telah kita kerjakan terdahulu, sehingga kita bisa mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian al minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.